Oke, balik lagi di MXPL25, kali ini kita akan dengar suara dari Norifumi Roket 4. Sebelum ke situ, teman-teman harus tahu bahwa suara yang keluar dari Norifumi ini berasal dari mesin yang sudah tidak standar. Nah, mesin ini headnya boring, piston, kerugasnya udah ganti. Pakai paketan BRT, istilahnya mah udah di bore up apa, udah di porting segala macem, udah di setting juga. ecunya untuk teman-teman yang masih pakai mesin standar, kayaknya Norifumi Rocket 4 ini gak, gak bakal cocok. Karena sebelum motor ini ganti, masih pakai standar pernah nyobain pakai Norifumi ini, jadi mendem powernya jadi berkurang begitu. Jadi untuk yang nanti upgrade mesin, teman-teman saya sarankan untuk pakai Norifumi ini. Nah, untuk yang belum, saya sarankan jangan pakai Nori ini. Nyari yang agak kecilan. Langsung aja kita dengarkan suaranya. Bentar. Nah, suara idelnya seperti ini. Halus sih. Biar biar pumi kelihatan. Nah, suara idelnya gini halus, cuman kalau kita geber keluar kan kerasa powernya kalau nggak pakai Nori Rocket 4, kayaknya nggak bakal gini suaranya Nah, segitu dulu, teman-teman. Uh, videonya semoga bisa jadi referensi buat kalian pemilik motor CRF yang mau ganti knalpot dan upgrade mesin segala macam. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa!